Dan semoga bisa terhibur bahagialah di hari universalimu. Dan semoga bisa terhibur dan bahagialah di hari universalimu. Do Re Mi Fa Sol Si Do.